Halo Bapak Ibu, para pengoprek arkas dimanapun Anda berada. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ada pertanyaan seperti ini Bapak Ibu. Bagaimana cara meng -kan rencana anggaran untuk bulan Januari atau Februari sementara sekolah menerima penyaluran dana bosnya di akhir bulan Maret. Lalu, kepala sekolah dan bendahara menarik dana bos tersebut dari bank Malah di bulan April Sekali lagi, anggarannya di bulan Januari Penyaluran dana bosnya di bulan Maret Dan penarikan tunainya di bulan April Nah, bagaimana meng kasus seperti ini? Berikut ini adalah pembahasannya Cajok, pipi. Baik Bapak Ibu, kita akan coba bahas kasus seperti tadi Dengan contoh atau ilustrasi seperti ini Kita ke penganggaran dulu, ke kertas kerja Nah, kita akan contohkan dengan eh, kegiatan ini nih. Nah, di kertas kerja ini saya anggarkan untuk pembiayaan konsumsi rapat. Kegiatan penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran ya. Ini untuk membiayai konsumsi rapat pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran semester 2. Nah, makanya di penganggarannya saya buat di bulan Januari. Nah, karena pelaksanaan rapatnya itu di bulan Januari juga Nah sementara pihak sekolah menerima penyaluran dana bosnya di bulan Maret di akhir-akhir bulan Maret ya lalu dana tersebut diambil oleh kepala sekolah ataupun bendaharanya di awal bulan April gitu Nah bagaimana cara mengeSPjkannya hal seperti ini? Sebenarnya bagi bapak ibu yang sudah biasa dalam menyusun SPJ, ini suatu hal yang lumrah ya. Ketika terjadi kasus seperti ini, ada ketidaksesuaian antara waktu penganggaran dengan waktu realisasi belanja itu bukan masalah. Itu hal yang lumrah gitu ya, hal yang biasa. Karena kita tahu penyaluran dana BOS reguler itu kadang-kadang eh, tidak tepat waktu ya. Terus, bagaimana kita meng kannya Karena uangnya baru ditarik itu di bulan April, nah maka belanja ini yang nominalnya 420000 ini, kita SPJ-kannya di bulan April juga. Artinya, baru di bulan April lah pihak sekolah mampu membayar atau melunasi kebutuhan belanja konsumsi rapat yang dilakukan di bulan Januari ini. Gitu. Oke, agar lebih jelas, kita ke menu penata usahaan. Kita akan intip dulu BKU-nya, aktivasi BKU-nya. Nah ini, bisa Bapak Ibu perhatikan, di sini BKU yang aktif adalah BKU bulan Maret. Untuk Januari dan Februari-nya sudah saya tutup. Nah karena di bulan Januari dan Februari ini tidak ada transaksi, baik itu transaksi pendapatan maupun pengeluaran. Nah, walaupun tidak ada transaksi di kedua bulan ini, kita wajib mengaktifkannya, kemudian kita tutup langsung begitu ya. Sebab kalau kita tidak aktifkan dan tidak kita tutup, maka tidak bisa kita mengaktifkan bulan selanjutnya ya. Bulan Maret pun tidak bisa aktif kalau Februarinya tidak diaktifkan dan ditutup dulu, seperti itu. Nah sekali lagi, di bulan Januari dan Februari ini tidak ada transaksi, sehingga langsung saya tutup. Adapun untuk bulan Maret, di sini ceritanya ada satu transaksi, yaitu transaksi penyaluran dana BOS ke rekening sekolah kita. Nah, maka di BKU bulan Maret ini, kita wajib mengklik tombol ini, tombol penerimaan transfer, untuk menginputkan transaksi penerimaan transfer atau penyaluran dana BOS yang masuk ke rekening sekolah kita. Kita klik di sini, kemudian isi datanya. Mulai dari tanggal, tahap, dan jumlah transfer Data-data ini jangan sampai salah Silakan gunakan rekening koran sebagai referensi ya. Kalau salah, gawat Kita tidak bisa mengubahnya langsung Untuk mengubahnya, kita harus mengajukan Hapus BKU ke Dinas Pendidikan Nah, karena transaksi ini sudah saya input sebelumnya Maka kita cancel saja Nah, selanjutnya kita cek ke BKU-nya Sini ya di sini sudah ada transaksinya, transaksi dari tombol ini ya, dari tombol ini, dari tombol penerimaan transfer, transaksinya itu ini nih. Nah, terima dana BOS tahap 1 tahun 2022 senilai Rp45.360.000. Nah ingat, transaksi ini, transaksi terima dana BOS ini, posisi uangnya itu masih di rekening bank. Kita lihat ke bawah, nah ini buktinya. Di bagian bank di saldo bank terdapat saldo sebesar 45.360.000. Nah selanjutnya di kas nol dan totalnya sama yaitu 45.360.000. Mengapa di kas nol? Ya karena dana ini belum ditarik ya dana ini belum ditarik masih di rekening bank. Nah artinya di bulan Maret ini kita belum bisa membuat SPJ untuk menginputkan realisasi belanjanya ya. SPJ baru bisa kita buat apabila di kas tunainya sudah ada nominal uang atau sudah ada saldo. Nah, jadi di bulan Maret cukup kita inputkan transaksi penerimaan transfer saja. Ham ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita pastikan transaksi penerimaan transfernya tercatat di BKU Maret ini, maka kita kembali ke aktivasi BKU dan langsung menutup BKU bulan Maretnya. Oke kita tutup Nah Tidak usah diinput ya Untuk bunga bank dan pajak bunga Atau admin bank mah Kita lewat saja kita klik Oke okay saja Tunggu hingga proses uh, Sinkronasi selesai Nah jika muncul keterangan seperti ini Ini tandanya bahwa Laptop kita tidak tersambung dengan internet Sehingga uh, Aplikasi Arkas ini gagal untuk menghubungi servernya gitu ya maka sebaiknya Bapak Ibu ketika menutup PKU ini itu kondisi laptopnya terkoneksi dengan internet Oke okay? saya akan klik ya saja saya sengaja tidak menggunakan internet agar transaksinya tidak masuk ke bos online ya karena ini hanya kebutuhan tutorial saja Oke okay, kita klik ya nah bulan Maret sudah kita tutup maka secara otomatis Tombol BKU bulan April sudah siap untuk dieksekusi atau diaktifkan. Nah, selanjutnya ingat tadi kasusnya begini. Rencana belanja di Januari, penerimaan dana BOS di bulan Maret, dan penarikan dana BOSnya di bulan April. Oke, kita aktifkan bulan Aprilnya. Karena di sini akan ada transaksi tarik tunai dan transaksi belanjanya. Kita aktifkan. Apakah Anda yakin? Kita klik yes saja. Nah ini sudah aktif ya kalau tandanya seperti ini. Nah baik, di BKU bulan April ini kita tidak perlu lagi mengklik tombol penerimaan transfer. Karena transaksi penerimaan transfer ini sudah kita inputkan di bulan Maret. Jadi setelah mengklik atau mengaktifkan bulan April, kita langsung ke sini, ke buku kas umum saja. Oke, kalau belum dipilih sumber dananya dipilih dulu. Setelah dipilih, kita pastikan di bawah nih. Nah, di bawah sini ternyata ada sesuatu hal atau masalah ya. Di sini harusnya ada saldo bank. Senilai tadi, senilai juta 45360000 ya. Kenapa di sini masih kosong? Seharusnya ada. Karena kalau di saldo bank di sini tidak ada nilainya, maka kita tidak akan bisa melakukan transaksi tarik tunai. Nih, kita coba, kita klik tombol tarik bank untuk menginputkan transaksi tarik tunai Nah, muncul keterangan ini Tidak ada saldo bank dan tunai <laughs> Harusnya masuk ya, saldo bank dari bulan Maret tadi itu masuk Kenapa itu terjadi? Karena saya mengerjakan BKU-nya Tadi proses penutupan BKU bulan Maretnya Tidak online, tidak sambil terhubung dengan internet nah sehingga akibatnya seperti itu ya Oke okay. kita tutup dulu kita tutup dulu ininya arkasnya kemudian kita buka lagi login dulu kita cek lagi di BKU nya ini BKU bulan apa nih kita pilih dulu sumber datanya nah bulan April Nah sekarang sudah ada ya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jika Bapak Ibu mengalami kendala seperti tadi, ketika kita mengaktifkan BKU bulan berikutnya dalam keadaan offline, dan muncul peringatan tidak ada saldo bank ataupun saldo kas seperti tadi, silakan Bapak Ibu refresh dulu arkasnya dengan cara menutupnya. Nah, di sini di BKU bulan April sudah masuk Saldo ya saldo dari bulan Maret tadi sebesar 45360000 Ini nilainya ya Di sini di keterangannya saldo kas bank bulan Maret Ya memang ada saldo ya karena belum kita tarik di bulan Maret Nah di bulan April ini kepala sekolah dan bendahara baru menarik tunai dana ini dari bank Maka untuk menginputkan transaksi tarik tunai tersebut kita klik tombol tarik bank ini, kita klik. Nah, pastikan di sininya tarik tunai ya. Nomor buktinya ini terisi otomatis, kita tidak usah repot-repot mengisinya. Nah, selanjutnya ada tanggal transaksi. Nah, tanggal transaksi ini lihat lagi di rekening koran, tanggal berapa begitu ya? Jangan sampai beda antara tanggal yang kita inputkan di sini. Dengan tanggal penarikan tunai yang ada di rekening koran, dan jangan sampai tertukar juga antara tanggal penyaluran dana BOS ke rekening sekolah dengan tanggal penarikan tunai oleh kepala sekolah. Ya, jadi jangan sampai tertukar. Lihat-lihat dengan seksama rekening korannya. Oke, di sini saya akan contohkan tanggal berapa ya di bulan April itu yang bukan hari Minggu. Awas, jangan hari Minggu juga ya. Oke, kita pundurkan dulu. Uh... Nah ini ceritanya itu tanggal 4 ya Ceritanya kepala sekolah menarik dari banknya itu tanggal 4 bulan April Senilai hanya 30 juta Misalkan ya Eh 3 juta ini mah 30 juta Nah jadi tidak ditarik semua dananya oleh kepala sekolah ya Hanya 30 juta Nah artinya masih ada sisa di rekening banknya Oke okay. kita klik oke okay. hati-hati nah muncul peringatan seperti ini ya kita klik ya saja nah inilah transaksinya transaksi tarik tunai ada dua uraian sekaligus dari transaksi penarikan tunai tadi yang pertama tarik tunai dan yang kedua pergeseran uang di bank yang pertama ini transaksi bank keluar jadi diambil tuh dari bank sebesar 30 juta. Nah transaksi yang kedua pergeseran uang di bank itu transaksi kas masuk. Jadi posisi 30 juta ini adanya di kas tunai dan yang di atas ini adalah uang yang dikeluarkan dari bank, gitu ya. Makanya jangan heran ketika di Bku itu jumlah kolom ini nanti di bawah itu akan double akan Berlipat ganda seolah-olah seperti itu. Begitupun untuk kolom pengeluaran. Itu kok bengkak amat begitu ya. Jangan heran. Memang BKU seperti itu. Karena apa? Karena penjumlahannya itu termasuk ini. Termasuk eh, saldo dan pergeseran ini. Begitupun di kolom pengeluaran. Ya selain belanja, nominal tarik tunai pun akan ikut dijumlahkan. Yang penting saldonya. Yang jadi patokan itu saldonya ya. Oke, seperti itu Nah, transaksi tarik tunai sudah kita input Nah, selanjutnya kita lihat lagi ke sini Kita intip dulu ke kertas kerja Biar tidak lupa ya Apa yang sedang kita omongin Oke, nah Kasus yang sedang kita bahas adalah Bagaimana cara meng -kan Anggaran yang kita buat di Januari Sementara dana bosnya masuk ke rekening sekolah bulan Maret Dan penarikan tunainya di bulan April Nah Intinya kita akan meng -kan ini seperti apa. Total belanjanya Rp420.000. Dilakukan di bulan Januari. Dan kita catat belanjanya di bulan April. Oke, kita kembali ke sini ke penata usahaan, ke BKU. Untuk menginputkan SPJ-nya, karena, karena termasuk ke SPJ tunai, kita klik tombol SPJ saja. Klik yang ini ya. Kemudian misalkan kita bayarnya di tanggal 5, satu hari setelah penarikan tunai. Kemudian kode rekening. Kode rekeningnya yaitu belanja, belanja makanan dan minuman rapat. Kita lihat ada kegiatan apa saja di kode rekening ini, belanja makanan dan minuman rapat. Kegiatannya ada berapa nih? Ada tiga kegiatannya. Kita pilih konsumsi rapat penyusunan pembagian tugas dan jadwal nih. Totalnya 420000 Ini saldo sisa ini maksudnya saldo sisa anggaran yang ada di kertas kerja atau RKS. Nah dengan volumenya 12. Rencana penganggarannya periodenya di Januari. Nah ini berarti yang ini yang akan kita SPJ-kan. Jadi, kita akan meng-SPJ-kan transaksi pembayaran atau pelunasan untuk belanja yang dilakukan di bulan Januari, yaitu belanja kebutuhan konsumsi rapat. Ya, kita klik di sini. Kemudian volumenya kita isi yaitu 12. Harganya juga sama, misalkan di notanya juga sama, harga satuannya itu 35.000 per paket. Ya. Nah, di sini ada pajak ya ada pajak Nah ada beberapa pertanyaan tentang pajak konsumsi ini ya Apakah harus kena pajak atau tidak berdasarkan hasil konsultasi dengan pihak perpajakan kalau tidak salah saya memahaminya seperti ini Nah jadi untuk PPH pasal 23 ini dikenakan untuk belanja konsumsi berupa catering PPH ini wajib dikenakan Walaupun nilai belanjanya kecil, jadi tidak ada batasan belanja. Wajib pokoknya dipotong pajak, tetapi ada pengecualian, yaitu untuk belanja konsumsi ke warung atau ke toko-toko biasa. Gitu misalkan, konsumsi untuk rapat ini bukan catering ya, misalkan, tetapi hanya snack-snack ringan saja, ciki begitu bakwan gitu ya, dari warung-warung sekitar sekolah. Maka itu tidak dikenakan PPH 23 gitu Kecuali belanjanya di atas 2 juta Baru tuh kena PPN Pajak pertambahan nilai Nah, karena dalam contoh ini Misalkan kita belanja konsumsinya hanya snack snack ringan saja Paling juga goreng pisang gitu ya Terus kerupuk, kacang garing Sama ini apa tuh, bakwan gitu Di warung-warung deket-deket sekolah gitu ya itu tidak dikenakan pajak, jadi hilangkan saja tanda centangnya. Oke, seperti itu. Nah, setelah kita hilangkan centang tanda pajaknya, kita klik OK. Nah, ya seperti ini cara meng ya. Nah, inilah transaksi SPJ untuk pembayaran belanja konsumsi rapat yang dilakukan di bulan Januari. Kalau dulu mas, sebelum kita menggunakan arkas di SPJ manual begitu ya, Biasanya urayan eh, transaksinya ini kita tulis dengan redaksi pelunasan pembayaran gitu ya. Nah, nah karena di Arkasma tidak begitu gitu ya seperti ini penampakannya ya. Jadi seperti itulah cara meng-SPC-kannya. transaksi belanjanya di bulan Januari tetapi pihak sekolah mampu membayar atau melunasinya baru di bulan April senilai rp ribu rupiah. Nah, di sini ada saldo sebesar Rp44.940.000 yang terdiri dari saldo bank Rp15.360.000 dan saldo kas tunainya Rp29.580.000. Nah, seperti itu. Nah, dengan kasus seperti ini, maka timbul lagi pertanyaan baru. Kita ke sini dulu ya, ke aktivasi BKU. Pertanyaan yang barunya seperti ini nih laporan bos online-nya gimana dong kalau di Januari, Februari, Maret atau bulan-bulan tahap satunya tidak ada transaksi berarti di laporan bos online-nya atau di SIRBOS-nya tidak ada laporan dong karena transaksi belanjanya dilakukan di bulan April bagaimana Bapak Ibu menjawabnya? betul ya jadi nanti di laporan tahap satu di SIRBOS-nya atau di bos online-nya untuk tahap satu itu ya nanti tidak ada nominal di penggunaan dananya ya Karena penggunaan dananya baru terjadi di bulan April Tetapi itu tidak masalah Sebab nanti juga ada penjelasannya di sir sirbosnya itu nanti muncul Di atasnya penerimaan dana bosnya itu senilai 45.360.000 rupiah Terus di bawahnya penggunaannya 0,0,0. Sehingga ada saldo nanti saldo. Nah saldo itu kan saldo di bank ya. Senilai uang yang ditransferkan ke rekening. Nanti saldo tersebut akan diakumulasikan dengan laporan tahap 2. yaitu dimulai dari bulan April. Itu bukan sesuatu hal yang salah begitu ya. Ya mau gimana lagi? Kita harus meng -kan sesuai dengan kondisi keuangan yang ada saja gitu ya. Walaupun laporan tahap satunya di sirbos kosong ya biarkan salis maha gitu kan pemerintah nyalur kena di bulan Maret akhir bulan Maret gitu. Yang masalah itu adalah ketika arkasnya tidak dikerjain, nah itu baru masalah karena tidak ada yang nyambung nanti datanya ke sirbos. Nah seperti itu bapak ibu ya kurang lebihnya seperti itu. Jadi tidak masalah ketika waktu perencanaan itu tidak sama dengan waktu itu realisasi belanjanya atau waktu penyusunan SPJ nya itu sesuatu hal yang lumrah Nah dan jangan lupa terus jalin komunikasi dengan pihak dinas pendidikan di masing-masing daerah apabila ada kendala-kendala atau sesuatu hal yang masih kurang jelas karena di setiap daerah itu memiliki kebijakan yang tidak sama nah oke okay ya Bapak-Ibu ya Terima kasih telah menyimak videonya sampai selesai, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjut lagi obrolan kita tentang arkas di video selanjutnya. Dadah!